Selamat datang di channel Psych2Go ID. Psych2Go ID merupakan sebuah media digital yang mengangkat konten psikologi, kesehatan mental, dan self-development yang disajikan dalam bentuk animasi sehingga bisa lebih mudah dipahami dan diakses oleh semua orang. Sadarkah kalian bahwa kesehatan mental merupakan hal yang masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat kita? Padahal, berdasarkan data WHO pada tahun 2017, penderita gangguan kesehatan mental di dunia adalah sekitar 450 juta jiwa. Ditambah lagi dengan stigma yang menyelimuti isu kejiwaan di Indonesia yang masih mempercayai bahwa gangguan kesehatan mental disebabkan oleh hal yang tidak rasional atau supranatural. Itulah mengapa psych to go ID hadir dengan misi memberikan edukasi tentang psikologi, kesehatan mental, dan self-development agar terbangun sebuah komunitas yang sehat di mana kalian, psych to goers bisa memiliki pengetahuan, self-awareness, dan kemampuan problem-solving terhadap masalah yang terjadi sehingga bisa tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan emosional dan mental yang kuat. So, let's grow together with psych to go ID.